Channel Youtubenya RCT ini trending 2 dan sekarang sudah di trending 1 sahabat, ya, Masya Allah Alhamdulillah Sudah sampai pucuk juga nih para sahabat, ya Pertama kali duit Lesti dan Judika Ami Uwak 2021 Alhamdulillah tentunya sudah trending nomor 1 Berkat kekompakan dukungan dari para sahabat Yang selalu mensupport karya-karya terbaik dari dalam kita Selain trending satu, persahabat yang lesi juga nih menyanyikan lagu kelepas dengan ikhlas Ini berada di trending 19 Wow, luar biasa banget persahabat ya Memang kalian the best banget Mudah-mudahan tentunya trending satu bisa bertahan persahabat ya hip Pertahankan, kompak, dan selalu selalu mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita gitu lihat persahabat ya, di kolom komentar di channel RCTI persahabat yang kita lihat Dari Anthony Wijaya38 itu mengatakan Gila-gila Leslar the best katanya tuh persahabat ya Masya Allah banget ya <tuh -tuh. Luar biasa Alhamdulillah sampai pucuk Leslar pasti bangga persahabat ya Mudah-mudahan saja tetap selalu kompak dan tetap selalu selalu mendukung yang terbaik untuk karya dari idola kita Dan selanjutnya juga bersahabat Ada undangan spesial dari Om Izhar Empat jam yang lalu Tadi sore tepatnya bersahabat ya Om Izhar tentunya bersama pub dance di Bandara Kuala Namu Airport persahabat ya wow apa mungkin persahabat ya pub dance balik lagi ke Jakarta bersama Om Izzahardoh bagaimana saran aja kejutan dari keluarga besar yang mana tentunya sebentar lagi juga acara tujuh bulanan akan digelar persahabat ya mudah-mudahan saja ada kabar baik ada kabar bahagia yang diterapkan langsung dari keluarga besar Risi Bilar berikutnya persahabat yang perhatikan juga nih, ada sebuah postingan dari agen sahabat dutup dengan kelaslar persahabat mau memposting sebuah postingan foto itulah kesayangan kita dan kakak bila berfoto hanya memakai rompi saja persahabat dia tidak memakai jas semua salvox sama kancing baju nih persahabat ya cute banget, kita lihat di kolom komentar banyak sekali respon yang sangat luar biasa dari fans Inti, persahabat dari akun Instagram Nonon Ansker Mozab mengatakan, teh orang kancingin bareng-bareng katanya tuh persahabat ya, aduh <gifat> kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Instagram. Riga Anuskorvik mengatakan Yakin kancingin kok aku nggak yakin ya Katanya tuh aduh Allah banget ya Luar biasa itulah kita Tentunya semua salvox sama kancing baju kakak bilar Lardu bersahabat ya Yang kita lihat nih ada sebuah kalimat kansal juga yang dituliskan Dari agensal baruting Anuskorles Lardu dari semalam pengen banget kancingin kemejanya Katanya tuh bersahabat ya Luar biasa itulah kita selalu aja membuat kita bahagia persahabatnya dan tentu pastinya kita bangga banget selalu mengidolakan Lesti dan Rizky Millar. Dan selanjutnya persahabati ya, perhatikan juga di Unggahan RCTI. ini persahabati ya, perhatikan ini info penting. Untuk kita semua warga Konoha Kita lihat di kalimat kemsen yang dituliskan sebelumnya Simak tutorial vote berikut ini ya, tuh yang dukung dan voting Kategori Indonesian Music World 2021 Pilihan kamu Jangan sampai salah vote ya Baca dan pahami dulu Peraturannya Agar pilihan kamu bisa dihitung Serta tidak hangus Karena pilihan kamu sangat berharga Periode 12 November Sampai 29 November Pukul 0000 Waktu Indonesia Barat Persahabat ya ini acara IMA Indonesian Music Award 2021 Disimak dan dipahami Caranya persahabat Yang pertama itu wajib Memfollow Instagram Official RCTI yang kedua pilih postingan kategori untuk vote dan yang ketiga vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format vote 2021 spasi kode nominasi like dan share postingan tersebut satu akun hanya berlaku untuk satu kali vote per kategori per hari atau dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Dan yang keenam ini periode vote 12 November sampai dengan 29 November 2021 pukul 00 0000 waktu -00, Indonesia Barat. Disimbang dipahami persahabat ya, kalau belum mengerti, langsung aja kalian mampir ke Instagram official RCTI persahabat ya. Di sini ada langkah-langkah tentu untuk cara memvoting idola kesayangan kita dengan benar nih persahabat ya, biar tentunya kita voting gak sia-sia, yuk. Kita sama-sama kompak, solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya Kita lihat nih segelumnya ada unggahan dari DDLST ini Wah wow, ini kit banget sih persahabat ya Dan kita salvo sama komentar nih Yang diberikan persahabat ya Ada komentar juga dari Kak Wanda Hara Dede sayang Oh juga Congratulations Kata Kak Wanda tuh Wow Masya Allah bangga persahabat ya Dan kita lihat juga Ternyata Kak Siti Park ini juga berkomentar Persahabat ya Perhatikan di kolom komentar Kak Siti itu mengatakan dedek sayang Alhamdulillah Masya Allah Barakallah Kakak turut berbahagia atas keberhasilan dan pencapaian Dan sampai titik ini sayang Sekali lagi selamat ya dek Masya Allah bangga persahabat ya Ternyata dukungan banyak bangga dari orang-orang hebat Serta orang-orang baik persahabat ya, Makin bangga sekali, Makin bahagia kebenar Lesti dan Bilar Dan selanjutnya juga persahabat dia ya, perhatikan Tentunya kita juga mendapatkan bocoran info dari Kobas langsung Soal jalan-jalan bareng Leslar akan ada kelanjutannya persahabat ya Wow, <tuh> pastinya kita setia banget menunggu acara-acara dari Leslar Apalagi tentunya bakal ada jalan-jalan bareng bersama Leslar Tuh persahabat ya, di simak Tentunya jalan-jalan bareng Leslar Ini bakal diadakan oleh Kobas juga bersahabat ya, Mantap nih, mudah-mudahan Kobas selalu berjaya Sukses selalu bersahabat ya, Doakan support yang terbaik Untuk semua orang-orang Yang selalu mendukung Idola kesayangan kita masih menunggu kejutan dan cidukan vitamin baru di malam hari ini bersahabat ya. Jangan kemana-mana, tonton stay tune dan pantengin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, ter selanjutnya. Ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar. Pengen ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.